dong. Bintang Bintang-bintangan. Berhenti. Berapa nih? Beri ya Riz. Coba dia Riz, pelan Riz nah. Dia tak patik umbok ya Hah? Tak patik umbok Jadi seumbok Jadi maka Apa basir panjang pas sore hari? Hah, apa itu gunung? I Ni ni rak cukup kemalah. Ala ba. Ala. Hmm. Ni. Ye. Gores. Ye. Saya boleh liris